Sebab itulah, kita punya lagu hari jadi, tak berapa shock. Orang Indonesia, kalau dia lagu happy birthday, dia akan sebut panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. ada ah, ada mulia, serta mulia, serta mulia. Maknanya panjang umur, ada kemuliaan kita happy birthday cita habranak ya selamat hari beranak selamat hari ingkar beranak itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala Dijauhkan dari segala merabahaya melaporka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay guys, ya kali ini kita akan mereksen sebuah video dan belajar lagi ya kan, menimba ilmu bersama Ustaz ustaz yang ada di Malaysia. Kali ini kita akan mereksen sebuah video daripada Ustadz Badlishah Alauddin kena terima kasih kepada P.Ramli, ya kan? Kenapa Ustaz Badlisha Alauddin mengatakan bahawasanya kita kena berterima kasih kepada P.Ramli apa yang sudah dibawa oleh P.Ramli ini sehingga kita semua orang-orang yang istilahnya kenal ataupun menonton filem-filem dia, ya kan? Ha, itu mengucapkan terima kasih. Nah, saya dah penasaran ni guys, ya. Kalau istilahnya dalam komentar, ya saya baca satu je. Tabarakal Allah jazakumullah khair, tarbiyah yang jelas terang lagi nyata. Amin Allahumma amin ya mujibassailin. Takbir Allahu akbar. Jadi respon daripada netizen daripada orang yang telah menonton video ini bahwasannya apa ya, macam takjub macam tu Dengan yang disampaikan oleh Ustadz Badli Allahuddin ini Nah, jom kita tengok videonya guys Saya dah penasaran nih Kenapa kita, ya Berterima kasih kepada Firamli Nah, jom kita tengok videonya bersama guys Let's go Jangan lupa guys, like, share, komen, subscribe kira Ustaz. Yang kedua, dalam memasuki tahun baru ini Dalam hal umur kita ini Jangan sekali-kali berangan nak jadi muda semula. Umur makin meningkat. Tahun depan ada yang cecah 5 series. Ada yang cecah 6 series. Ada masuk 7 series. Allah. Jangan merasakan masih lagi umur 20 tahun, 30 tahun zaman Pok Yaye. Tak jadilah. Dah habis dah zaman rock kapok apa sebut tak ada dah. Awak dah makin melangkah ke hadapan. Habis dah jangan nak berangan jadi orang muda. Sebab itu Nabi SAW pantang dia paling besar orang tua yang rupa, ubah rupa dia jadi orang muda pantang tu dia. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas Nabi menyebut yakunu qaumun yaqdibuna fi akhiriz zamani bisawadi ka hawasil hamami la yarihun raihatal jannah. Akan ada sebelum kiamat nanti satu kaum yang kerja mereka Dia cat rambut dia jadi hitam Dia kiwi rambut dia hari-hari Hari-hari dia kiwi jadi hitam Dia dye rambut dia Maka mereka ini La yarihuna ra'i hatal jannah Allah Ini kata Nabi Golongan Yang takkan cium bau surga Kata Nabi Hadis Riwayat Imam Ahmad Itu pantang sangat lah tu Kalau dah tak boleh cium bau surga mana jangan datang dekat pun Bukan tak boleh masuk Jangan datang dekat Maruh betul Tak tahu apa sebab Nabi pantam tu Orang-orang yang dah umur tua Tapi, tapi tak kadok diri Maruh betul dia Ah Cuma dalam bak kiwi rambut ni Saya panggil kiwilah Dai rambut ini Ulama' membahaskan Kalau kita Dai rambut kita hmm. Selain daripada warna hitam Boleh atau tidak Ah Ini ada perbahasan Jadi tuan-tuan bolehlah ambil pelajaran sikit betul. Nabi kata ulama' Dia hanya larang dai warna hitam saja. Artinya kalau warna lain no problem. Betul. Kalau tentu yang tergamoklah. Boh biru, merah, macam jalur kemila, belam-belam. Semangat patriotik. Dalilnya, hadis daripada Jabir bin Abdullah, utiya bi abi quhafa yauma fatih makkata wa ra'suhu wa lihiyatihi kas bayad. Sahabat bercerita Abu Quhafah didatangkan pada hari penaklukan Mekah dengan rambut dan janggutnya yang berwarna putih seperti pohon as-saramah. Dia Abu Quhafah ini adalah ayah kepada Serina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dia duduk di Mekah. Jadi masa Fathu Mekah Nabi dan sahabat masuk ke Mekah masa tu dia masuk Islam dia masuk Islam masa Fatuhu Mekah jadi dia ni bila dia dah masuk Islam dia join pasukan Islam untuk pergi conquer balik Mekah rambut dia ni kata sahabat putih macam pohon As-Saramah macam pokok kekabu pokok kapah putih kan ada jenis orang urban putih seputih-putih Nabi nampak pada jauh kata Nabi kata Nabi Ubahlah uban itu dengan sesuatu. Tapi jangan buat warna hitam saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi pelajaran daripada hadis ni kata ulama' Kalau tentang uban nak color boleh. boleh. Jangan hitam saja. Mereka nak color warna-wanda ustaz. Bantailah apa color. Lagi boleh buat semayah Allah lah dan tergamak lah tak kutuk dia orang tak viral dalam, dalam Facebook sudah lah tuduh orang tu tak kaduh diri lagi letih kita tapi molek pakai Hina Hina dia nampak bengken sikit sebab itu dalam Pekoh kalau kita kerja di sektor yang melibatkan enforcement polis trafik misalnya orang yang jaga kawalan, atau sekatan jalan raya orang yang jaga sepadan makruh kalau mereka itu banyak uban sebab dia jaga penguasaan. Kerana urban ni menghilangkan kegurunan. Jadi digalakkan kepada orang yang terlibat kerja nampak garang, berkuasa ada uniform ini, kalau ada urbannya tutupkan. Tapi jangan buat warna hitam, buat warna lain. Ataupun tukar ke bahagian lain, bahagian penyelamatan trafik ke, jangan duduk di bahagian hak di depan. Betul. Front line tak boleh. Dia mesti duduk bahagian pentadbiran saja. Sebab kalau terapi, misal putih, kening putih, saibon putih. Dia tahan motor, budak cilok macam orang tua. <laughs> tua boleh. Orang tak gerun. Tak gerun. Jadi bolehlah bubuh tak inai tak sikit. Pun. Jadi inai ni nampak garang. Lepas itu macam orang jual-jual kapek Pakistan dan apa semua. Ya. Kenapa dia bubuh janggup orang oleh... kening dia orang oleh... okay. gerun. Kenapa dia kena gerun? Dah orang beli kapek tak bayar lagi. Berapa bulan tak. Dia nak pergi ambil duit tu muka kena gerun sikit. Jadi orang tengok Amah! tengok muka dia orang jadi serun. Ha, jadi bolehlah try pakai inel. Boleh, boleh, boleh. Timbul persoalan. Habis ustaz tak boleh doa ke minta panjang umur? Boleh. Tak ada masalah. Tak kisah. Agama memuliakan orang yang panjang umur.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 panjang umurnya panjang umurnya okay. panjang umurnya serta mulia ada ada mulia serta mulia serta mulia maknanya panjang umur ada kemuliaan okay. kita happy birthday tu to... cerita hari beranak je ya. selamat hari beranak selamat hari kang beranak itu saya jadi, jadi, bisa dikatakan ya, guys, ya, kalau di Malaysia itu pakai bahasa Inggris semua. Ya, kalau kalau di Indonesia kan selamat ulang tahun, kami ucapkan selamat panjang umur. Kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Kayaknya gitu ya. Gimana sih guys? Coba-coba coba kita ini ya. Lirik lagu ulang tahun. Lebih ke anak-anak kalau di sini ya, guys ya. Nah, kalau itu kayaknya lagu anak yang di apa namanya? Yang di ini, yang disampaikan oleh Ustadz Badlishah tadi, ah, Ustaz tadi cakap. Sebab itulah kita punya lagu hari jadi tak berapa pesong. Ah. Orang Indonesia kalau dia lagu Happy Birthday dia akan sebut panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Ah, serta ada ada mulia. mulia, serta mulia, serta, serta mulia. Makanya masalahnya guys, saya kadang jarang sekali istilahnya menonton ataupun mendengarkan lagu ini yang yang apa selamat ulang tahun ini jarang sekali ya guys ya. Oke, mungkin kalau kita kita lihat ya di lirik-lirik lagu ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Nah, ini yang versi itunya. Ada lagi versi yang Ustaz tadi cakap ya. Nah, di sini guys yang disampaikan oleh Usabaddil Syah tadi ya kan. Nah, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Oke, okay. terus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 Serta mulia, nah ini yang full liriknya, guys. Bisa teman-teman lihat, ya. Nah, di sini yang disampaikan oleh Ustaz Badlisya Allahuddin Nah, kalau di Malaysia Apakah hanya Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Apakah cuma seperti itu atau bagaimana guys Kalau di Malaysia Coba komen ya guys ya Nah, lanjut kita dengarkan lagi cerama daripada Ustaz Badlisya Allahuddin Banyak umur ada kemuliaan Kita Happy birthday to you Cerita hari beranok ya Selamat hari beranok Selamat hari ringkah beranok Itu saja Okay. Munculah piramli adalah hubung sikit Allah selamatkan kamu Allah selamatkan kamu Allah selamatkan ismin ulam raja Allah selamatkan Tuh, meninggal pula ismin ulam raja Tak maghbur doa Jadi macam mana kita nak berkat umur Umur yang barakah adalah umur yang dimakmurkan dengan amalan soleh. Bila diisikan dengan ketaatan maka terbaiklah umur itu. Amr bin Abu Bakrah radhiyallahu anhu cerita anna rajulan qala ya rasulullah ayyun nasi khairun qala man tala umruhu wa amaluhu. Seorang sahabat bertanya ya Rasul dalam dunia ni siapa manusia the best yang terbaik sekali. Nabi jawab orang yang terbaik adalah orang yang qala umruhu umran panjang wa amaluhu umur panjang dan disertai dengan kebaikan artinya bergandingan umur panjang baik pula dia punya pengisian qala fa ayyun nasi syarrun sama bertanya siapakah pula orang yang paling buruk sekali nabi menjawab man qala umruhu wa syaa'maluhu yang paling tak bagus sekali adalah orang yang tuhan bagi umur panjang tapi amalannya sangat buruk hadis riwayat Imam Ahmad memang dalam agama kita setiap orang yang umurnya bertambah atau dipanjangkan oleh Allah itu satu kemuliaan darjah macam tuan-tuan sekarang ada yang dah usia cecah 60-an, 70-an, 80-an ini kemuliaan apa sebab Ma, umur yang bertambah Maknanya pahala juga makin bertambah Betul. Bila pahala makin bertambah Dajat makin tinggi Abu Hurairah radhiyallahu anhu Sebagaimana dalam hadis yang kita nyatakan tadi Sahabat-sahabat bila bertanya Siapa orang yang paling bagus sekali Adalah orang yang Dia mengisi dia punya kehidupannya Dengan benda-benda yang Laisa ahadun afdalu indallah Min mu'min Yu'amiru fil islam li tasbihhi wa takbirihi orang yang paling Tuhan sayang ialah orang yang Tuhan beri di umur panjang dan dia gunakan untuk bertasbih bertakbir dan bertahlil kepadanya Itu, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah, Allah. kerana setiap kali umur panjang peluang buat ibadat bertambah Allah. اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Oke okay guys, sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Kenapa kita istilahnya kena berterima kasih kepada Piramli Sebab Dah ubah lagu ya kan Daripada happy birthday do you ya kan Happy birthday do you gitu <laughs> Kepada Allah selamatkanmu Allah selamatkanmu Eh mungkin macam tu, saya tak terfaham juga lah macam mana, kan? Ay, coba komen kat bawah guys, macam mana lagu ulang tahun yang ada dekat Malaysia? Saya juga penasaran ya sebab usah Malaysia ada udih Bahawasanya best lagu daripada istilahnya selama ulang tahun yang ada di Indonesia ini guys sebab ada Panjang umurnya Panjang umurnya Panjang umurnya Serta mulia diidentikan ketika kita panjang umur Ya kan maka kebaikan-kebaikan kita lakukan sehingga kehidupan kita menjadi mul-mulia Allahu Akbar ya. Kalau di sini ada juga yang daripada habaib ya kan. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya umilatika selamat. Ulang tahun, eh ah, semoga panjang umur, ya kan? Nah seperti itu guys. Loh, akbar saya agak-agak lupa liriknya. Ya. Soalnya gini guys, ya kalau di sini tuh, kalau di keluarga saya tuh nggak begitu ya kan? Maksudnya apa ya? Hari ulang tahun itu nggak se Se apa ya meriah ataupun apa gitu kan dibuat pesta dan lain sebagainya Dan lalu nyanyi-nyanyi bersama itu enggak Jadi cukup istilahnya kita hari ulang tahun kita ya kan Berarti kan umur kita bertambah lalu kita ya berbanyak sedekah Seperti itu di hari itu juga seperti itu guys ya Oke okay, yang terpenting adalah kita harus tetap melakukan kebaikan Agar supaya apa ketika kita umur bertambah Maka kebaikan kita pun akan semakin banyak Itu pesan Usabat Rishallah Oke semoga sampai kepada kita, dan kita pun ya mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Badlishah Alauddin ini, agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Oke, okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih dan tengok video ini sampai selesai ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu dan juga dilindungi oleh Allah SWT. Jazakumullah, khair Ustaz Badlishah Alauddin yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita, semoga Allah Subhanahu Taala melindungi Ustaz Badlishah dan... Juga juga ya memberikan kebahagiaan fitri untuk wa dunia akhirah dan juga istilahnya diberikan kesehatan selalu amin amin ya rabbal alamin oke okay, itu saja video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like share komen, dan subscribe taslimah usai dan juga cak mujib ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh